Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wijitra Ramadani dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan membawakan materi tentang perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non bunda Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide pokok kerajinan. Pembuatan sketsa, pembuatan studi model kerajinan dilanjutkan dengan inspirasi budaya lokal. Akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan suatu yang abstrak tak berbenda, menjadi benda berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis Burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana Tahapan penerjemahan meliputi satu Pemahaman terhadap makna simbolis dua Mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide pokok tiga Mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Dan ini adalah contoh dari abstrak atau non-benda yaitu burung enggang. Makna leluhur turun ke bumi memberikan perlindungan. Kata kunci burung enggang dan perlindungan. Kerajinan tekstil bermotif burung enggang. Tahap an kerajinan budaya non-benda yaitu satu pencarian ide pokok. Untuk memudahkan pencarian ide atau Gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda maka dapat dimulai dengan memikirkan hal-hal di bawah ini 1. Budaya non-benda apa yang akan terjadi inspirasi 2. Produk kerajinan apa yang akan dibuat 3. Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat 4. Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut 5. Bahan atau material apa saja yang dipakai 6 warna dan motif apa yang akan digunakan 7. Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan 8. Bagaimana proses pembuatan produk tersebut 9. Alat apa yang digunakan Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam bentuk curah pendapat 2. Membuat gambar sekeja Ide-ide pokok Rancana atau rancangan dari produk rajinan digambarkan atau dibuatkan sekesannya agar ide yang abstrak menjadi wujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. 3. Pilihan ide terbaik setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa melalui pertimbangan ide mana yang terbaik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. 4 Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format dua dimensi, artinya. Hanya digambar pada bidang datar, kerajinan yang akan dibuat berbentuk tiga dimensi. Maka, studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format tiga dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. 5. Perancangan produksi Tahap selanjutnya adalah membuat perancangan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah satu, langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.